Halo teman-teman. Berjumpa lagi bersama Kali ini Obi mau unboxing mainan mobil-mobilan. Mana mobil-mobilannya, Nak? Ini dia teman-teman. Obi mau unboxing mobil-mobilan. Buka, yuk. yuk, gini buka. Bisa nggak bukanya? Bisa. Kita buka kita buka ya, teman-teman. Mana ya ini teman-teman, mobilannya. Ayo. Abi oh, suka nggak? Di Mas, suka nggak sama mobilannya? Suka nggak dijawab? Oh, Abinya suka nih teman-teman. Ini dia mobilannya. Ya, terus. Ah, Kamu muter -muter, muter -muter. muter -muter. ah, terus muter-muter, muter-muter. Terus, jalan lagi. Abinya ngikutin itu, ya, ngikutin mobil. Nah, Iya, sudah nonton. Jangan lupa, hai, hai, hai,